Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, berita Islam akan bercerita tentang kehadiran Sang kasih Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan Allah Allah subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia bahkan Allah subhanahu wa taala selalu bersolawat kepadanya Nabi Muhammad saw adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam Nabi Muhammad saw adalah pembawa berita bahagia ancaman dan perintah yang Merupakan manusia teladan sepanjang masa Ia adalah manusia utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat Tidak satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad s.a.w. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan kejujuran Dia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong tidak pernah menghianati janji dan sayang kepada yang miskin Sungguh beruntung orang-orang yang dapat menjumpai dan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazi. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh. Dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia enam tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya dua tahun Nabi diasuh kakeknya Abdul Muttalib meninggal saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang sebagai seorang anak yang mulia menginjak masa remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya, bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usia yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup sendirian Dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam mengelola ekonomi pamannya ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir tiga tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Barsra di wilayah Syria Besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Bukhairah, menghampiri Abu Talib dan mengatakan. Aku mengenal anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat sebagai semesta alam Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami Bu Hayra selanjutnya menyarankan kepada Abu Talib Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah Abu Talib pun menuruti saran pendeta tersebut pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah dan penuh kasih sayang. Kejujuran, perilaku, santun, kesopanan, berbicara, kerja keras dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW Merebut hati setiap orang termasuk Siti katijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke syuriyah Hasilnya luar biasa, itulah yang membuat siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikaruniai tujuh orang anak, yaitu Ibrahim, Kasim, Abdullah, Zainab, Rukayah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita. Semoga bisa memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh.